kamu <tif> ah, yang saat kita membantai Claudinya ya guys ya <tif> bersakit boy sekarang wah boy yang tertarik dong, no. sakit banget lo ya, boy, kita jago dong Terima kasih. Terima Terima kasih tabrak masyarakat, kalau lawan pakai masih banyak lari masih banyak tarik kalau terus-terusan, Somebody tell me nothing, made it through the aspo anjing anjing yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. Uh -huh. okay. <laughs> I'm not I <laughs> <not your> <laughs> <laughs> to to to and everything, you your starving banget, anji. kita banget nih, doranya, anjir you're so sedikit anjir Yes, I I'm going I'm it So, Terima oh, <laughs> never... so, kasih yeah. <laughs> yeah. Tuh, segini, nanti. Ya. Barsanya, barsanya itu umumnya pinter yang langsung iya masalah aku itu bisa lihat hasil tadi ya, langsung gua mainnya enak banget cok, ga gara, gara salin sama lu, Woy, jago aja siap, ya, super deh enak banget sih, coba main cok tunggu, tunggu, tunggu. Ayan. let's go ini mau ketaring di situ bahaya wah gol <susuk> Masuk ya Tapi enggak sih, tadi hobi banget sih ya Ketarik gue aja Iya, sudah kelapa Oke kayo gua main coy laptopnya gua aja masalah, gua, gua. Nah, bikin kalang, ini ya? kalau ini ya. sampai mati Cok sekarang Buffy itu cepat banget jadi kita banget Cok sekarang tapi ini is was what buat Hello guys. Hello guys. Hello ya Ya, tinggal nari, dia. Nice. itu uh, Oh iya, begos Di skill